Halo kawan kasus diabetes melitus selalu meningkat di setiap tahunnya baik di negara berkembang maupun negara maju diabetes melitus secara umum dibagi menjadi dua tipe yaitu tipe 1 dan tipe 2 diabetes melitus tipe 1 dapat diatasi secara suntik insulin karena disebabkan oleh kurangnya produksi insulin oleh sel beta pankreas pada darah dalam kondisi ini Jaringan tubuh masih normal menerima gula darah ketika ada insulin Sayangnya, suntik insulin pada diabetes melitus tipe 2 tidak berlaku Dalam tipe ini insulin dapat saja diproduksi secara normal lebih dan atau kurang tergantung kondisi metabolismenya Kondisi ini karena jaringan tubuh tidak menerima respon insulin sebagai alat angkut gula darah menuju dalam sel Kondisi ini juga biasanya diberikan Tindakan kesehatan seperti mengatur pola makan atau diet Dan mengatur pola di hidup atau lifestyle Diabetes melitus tipe 2 belum ada yang sembuh oleh obat Karena penyakit ini termasuk ke dalam penyakit metabolik atau dipengaruhi oleh faktor genetika Sulit menentukan obat diabetes karena setiap orang memiliki struktur genetika yang berbeda Yang tidak dapat dilakukan kesimpulan yang sama pada populasi manusia satu dengan yang lainnya Nah, bicara tentang genetika uh, Tentu sering diabaikan oleh banyak orang karena dianggap sulit dan mustahil Padahal itu sangat gampang dan paling akurat ketika memberikan tindakan penanganan Inilah yang dimaksud dengan sisi gelap itu Genetika sebagai sisi gelap oleh banyak orang karena dianggap mustahil dan sulit Padahal sudah beberapa banyak orang di luar sana yang sudah berhasil Contohnya Mutasi CCR5 pada HIV Timoni Ray Brown Kasus Berlin Passion sembuh pada tahun 2009 Nah, sisi gelap ini pada penanganan penderita diabetes melitus Dapat dilakukan dengan mudah Yang pertama kita bisa melakukan teori populasi Atau penduduk dalam satu suku tertentu Selanjutnya kita mempelajari betul bagaimana pindahan perpindahan penduduk tersebut atau migrasinya dalam sejarah-sejarah lalu kita bisa menarik kesimpulan untuk mendapatkan teori yang pernah ada dari suku asal tersebut untuk menentukan satu atau lebih jenis gen yang dampak klinis nyamut itu serupa dalam kondisi di populasimu misalkan diabetes melitus di populasimu memiliki kondisi klinis cenderung pada peningkatan kolesterol maka satu gen yang kamu ambil yaitu misalkan PPARG uji genetika yang kamu pilih tersebut pada populasimu dengan mengekstraksi sampel darah atau sampel liur untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat Nah saat-saat ini banyak sekali ilmuwan yang menggunakan teknik genotyping untuk menyimpulkan hasil-hasil ilmuwan mereka yang terakhir setelah kamu mendapatkan kesimpulan, ya, ya kamu bisa menerapkan hasilnya pada populasimu, bahkan kamu bisa mendapatkan intervensi yang paling akurat untuk mereka. Nah, masih banyak sekali metode lain untuk menempatkan sisi genetika pada penanganan kasus diabetes mellitus, tapi mau tidak kita mengerah ke sana. Sampai di sini, mudah bukan? Selamat menerangi sisi gelap, salam dari anak kegisian.